Debu bangkit dan berangsur-angsur jatuh ke tanah yang tergeletak reruntuhan sementara pemuda jangkung itu tersenyum berdiri di samping api unggun. Namun, senyumnya menyebabkan keempat jenderal yang kuat di samping merasakan hawa dingin menyapu tubuh mereka. Terlihat aneh dan merendahkan yang awalnya memenuhi mata mereka perlahan surut. Orang yang dikirim lindung terbang dengan satu pukulan sebelumnya memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Meskipun hanya ada rentang waktu yang singkat untuk bereaksi. Dia masih bisa mengeluarkan teknik defensif yang dia khususkan untuk menanggapi serangan Lindong. Bahkan mereka akan merasa cukup sulit untuk berurusan dengan pertahanan baju besi kura-kura tadi. Itu pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk memecahkannya dengan satu pukulan seperti yang dilakukan Lindong. Pria muda di depan mereka tidak membuang-buang napas dengan kata-kata yang tidak perlu di hadapan keraguan mereka. Dia hanya menggunakan pukulan sederhana dan biadab untuk membuat mereka menelan semua keraguan di mulut mereka. Pada saat ini, bahkan orang yang paling bodoh pun memahami bahwa kekuatan pemuda di hadapan mereka tidak terbatas pada apa yang dapat mereka lihat di permukaan. Api unggun naik ketika nyala api menyinari wajah mereka berempat. Ekspresi mereka berfluktuasi dalam kebingungan. Beberapa saat kemudian, sebelum tubuh mereka yang tegang perlahan-lahan rileks, seperti yang aku tanyakan sebelumnya, apakah kamu sudah bersenang-senang? Flame kecil, yang tanpa kata-kata berdiri di samping, akhirnya tertawa dingin dan berkomentar. Ada keganasan yang tajam di matanya saat dia menatap mereka berempat. Jangan marah saudarayan, pria berwajah kasar dengan tubuh bagian atas tanpa baju buru-buru tersenyum dan berbicara ketika mendengar ini. Ini adalah masalah penting dan terkait dengan kehidupan semua orang di sini dan bawahan kami. Karena itu kita harus berhati-hati. Petik dua. Little Flame menatap orang itu. Matahari mau merah itu menyebabkan seseorang bergidik. Kalian semua harus berhenti menghibur pikiran lain. Jika aku ingin berterus terang tentang hari esok, aku dan saudara lelaki aku sudah cukup untuk menghadapinya. Adapun segel hantu kegelapan dalam di tubuh kamu, aku pikir kita seharusnya biarkan mereka apa adanya. Petik dua. Mereka berempat tersenyum canggung. Mereka jelas sangat takut pada api kecil dan tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Haha, tolong jangan pedulikan dia. Little Flame memiliki temperamen buruk. Semua orang memahami pentingnya masalah ini besok. Karenanya, kami perlu mengandalkan kamu ketika saatnya tiba. Petik 2, Lindong tersenyum. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, aku percaya bahwa tidak ada seorang pun di sini yang meragukanku sekarang, kan? Apa yang kamu katakan, Saudara Lindong? Kami adalah orang-orang yang menyinggung kamu lebih dulu. Mereka berempat berkata dengan tergesa-gesa. Namun, mereka tidak merasakan keramahan sedikitpun ketika mereka melihat senyum Lindong. Sebaliknya, mereka merasakan gelombang bahaya yang menakutkan. Jika mereka harus memilih, mereka merasa bahwa Little Flame yang terus-menerus memilih untuk mengungkapkan keganasannya. Sedikit lebih menghibur bahwa kakak lelakinya yang tersenyum. Bang, dinding gunung yang jauh retak dan sosok yang agak menyedihkan keluar. Setelah itu, dia sekali lagi mendarat di samping api unggun. Warna hijau dan merah dipertukarkan di wajahnya. Namun, dia akhirnya menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong. Saudara Lindong sangat kuat. Kita yang buta sebelumnya. Semuanya. Tolong sebutkan identitasmu. Flame kecil berjalan mendekat dan mendengus dingin. Saudara Lindong. Aku adalah Jenderal Singa Singalogam. Centong. Pria berwajah kasar dengan tubuh bagian atas tanpa baju menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Demon Ape General. Mohok. Seorang pria dengan dua lengan yang sangat panjang dan tangan yang besar menyeringai. Golden Eagle General. Diaoling. Pria yang agak kurus dengan mata tajam itu berkata, "Leopard General, jia." Pria yang memiliki logam seperti ekor hitam terjalin di pinggangnya, menangkupkan tinjunya bersama dan berkata, "Jenderal Armor Gunung, Posan. Orang terakhir yang berbicara adalah pria yang telah dikirim terbang oleh Lindung dengan satu pukulan." Lindung menangkupkan tangan ke arah mereka dan tertawa kecil. Lindung. Suasana sedikit santai setelah mereka semua memperkenalkan diri. Setelah contoh posan sebelumnya, lima jenderal tidak berani meremehkan Lindong. Ukulan dari Lindong sebelumnya sudah cukup untuk mencegah mereka. Serahkan tanganmu padaku. Aku akan membantu kalian semua membuka segel hantu gelap yang dalam. Lindong duduk dan memandang ke arah lima. Dia tidak membuang waktu dengan kata-kata yang tidak perlu. Dia jelas menyadari keraguan terbesar dalam hati lima individu ini. Alasan mereka setuju untuk bertarung bersama dengan Little Flame adalah sebagian besar karena mereka telah mendengar bahwa Lindong bisa menghapus segel hantu gelap yang hebat di dalam tubuh mereka. Centong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat betapa mudahnya Lindong. Bagaimanapun, ini adalah semacam chip tawar yang bisa dia gunakan untuk melawan mereka. "Haha, saudara Lindong benar-benar murah hati. Centong adalah yang pertama tersenyum." Setelah itu. Dia mengulurkan lengannya, mengungkapkan segel hitam. Namun, warnanya lebih dalam dari Little Flame. Jelas, segel hantu gelap yang dalam ini sudah sangat tenggelam ke dalam tubuhnya. Telapak tangan lindung mendarat di tangan centong saat benang cahaya hitam berkedip di ujung jarinya. Segera setelah itu, asap putih mulai naik dari lengan yang terakhir. Segel gelap hantu gelap samar memekik, itu terus menggeliat di lengannya. Muncul seperti wajah yang aneh. Beberapa orang di samping dengan cemas menonton adegan ini. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas terlalu keras. Wajah aneh terus bergoyang sementara cahaya hitam menari-nari di ujung jari lindung saat deep dark ghost cell secara bertahap mulai memudar. Selusin menit kemudian, cahaya hitam di tangan lindung cerah saat dia melengkungkan tangannya dan meraih. Orang hanya bisa menyaksikan segel hantu gelap jauh di lengan centong langsung diekstraksi. Setelah itu, itu berubah menjadi segel cahaya hitam yang muncul di telapak tangan Lindong. Segel hitam muncul seperti wajah hantu saat ia berenang di sekitar telapak tangan Lindong. Itu memancarkan riak gelap dan jahat. Ini, apakah itu sudah dihapus? Centong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Deep Dark Ghost Seal di telapak tangan Lindong. Sukacita liar mulai melonjak di mata mereka. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia menutup tangannya dan menghancurkan segel Dark-Dark Ghost. Cahaya hitam menyala di telapak tangannya saat devouring power melonjak. Langsung menelan segel. Saudara Lindong memang luar biasa. Centong berbicara dengan penuh semangat. Mereka menyadari betapa sulitnya untuk berurusan dengan segel hantu gelap yang dalam ini. Mereka telah memikirkan banyak metode. Tetapi benda ini seperti belatung di tulang mereka. Membuat mereka tak berdaya melawannya. Namun. Lindong telah melepas segel dengan sangat santai. Aku kebetulan memiliki metode untuk menundukkan hal ini. Jawab Lindong sambil tersenyum. Dengan mengandalkan simbol leluhur yang memelahap dalam tubuhnya, Lindong jelas mampu menghancurkan segel ini dari akarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku berbohong kepadamu sebelumnya? Flame kecil mengerutkan kening dan menuntut. Haha, tolong jangan marah, Kakayan. Hanya saja bahkan kamu harus tahu seberapa kuat segel hantu gelap yang dalam ini. Centong tertawa dengan malu. Memang benar bahwa mereka hanya memiliki kepercayaan 50% pada kata-kata Little Flame dari sebelumnya. Lindong melambaikan tangannya. Dia melihat keempat jenderal lainnya yang sedang menatapnya. Siapa yang berikutnya? Aku. Giliran aku. Mereka berempat berteriak serempak. Namun, wajah mereka dengan cepat memerah. Sebelum mereka tersenyum canggung dan menyerah satu sama lain. Baru kemudian mereka membiarkan posan, yang telah ditinju oleh Lindong sebelumnya, untuk pergi dulu. Hihi, saudara Lindong, aku telah menyinggung kamu sebelumnya. Aku harap pria hebat sepertimu bisa memaafkanku. Posan tersenyum berkata pada Lindong. Ada beberapa niat untuk membujuk Lindong dengan suaranya. Lindong menyeringai. Dia mengulurkan tangannya dan mengulangi apa yang dia lakukan sebelumnya. Selusin menit kemudian, segel hantu kegelapan dalam di tubuh posan tersedot keluar. Posan menggosok lengannya yang sekarang bebas segel. Matanya menjadi sedikit merah karena emosi. Sepertinya dia merasa sangat mengerikan menjalani tahanan ini seperti hidup di bawah kendali orang lain. Selanjutnya, Lindong menggunakan metode yang sama untuk menghancurkan segel Dark Dark Ghost di tubuh tiga individu lainnya. Baiklah, segel hantu kegelapan dalam di tubuh kamu semua telah dihapus. Lindong menepuk tangannya dan tersenyum pada lima jenderal besar yang agak emosional. Terima kasih saudara Lindong, Chen Tong dan yang lainnya buru-buru mengucapkan terima kasih. Penghapusan bom ini dari tubuh mereka jelas sangat melegakan mereka. Lindong dengan lembut tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kita semua berada di kapal yang sama. Itu wajar bagi aku untuk membantu. Petik 2. Kakak Lindong. Bukankah kamu takut bahwa kita mungkin pergi begitu saja setelah membantu kami melepaskan segel hantu gelap yang dalam? Bagaimanapun. Berurusan dengan Suzong melibatkan risiko besar. Mata tajam diaoling tiba-tiba menatap Lindong dan bertanya. Wajah empat lainnya menegang setelah kata-kata itu diucapkan. Flame kecil di samping juga sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya ganas dan menakutkan. Namun, tidak ada perubahan dalam ekspresi Lindong. Dia hanya menatap api unggun ketika dia berkata, masalahnya besok memang cukup berbahaya. Namun, pertama-tama aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tampak seperti lelucon bagi kalian semua. Bahkan jika hanya kakakku dan aku yang akan bertindak besok, Suzong pasti akan mati. Namun, hal-hal mungkin akan sedikit lebih merepotkan tanpa semua orang. Lin Dong berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat berbagai ekspresi di wajah lima. Akhirnya, dia tersenyum. Itu semuanya. Daerah di sekitar api unggun sedikit tenang. Centong dan yang lainnya menatap wajah muda di depan mereka. Meskipun yang terakhir memiliki senyum lembut di wajahnya. Mereka secara bertahap bisa mendeteksi perasaan yang tak terduga dari bawah senyum itu. Tidak heran bahkan seseorang yang ganas seperti Little Flame bersedia memanggilnya kakak. Orang di hadapan mereka bukanlah individu yang sederhana. Suzong belum melangkah ke panggung samsara. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar telah mencapai tahap itu, dia mungkin belum tentu menang. Haha. Aku harap semua orang tidak akan berpikir bahwa aku tidak tahu batas kemampuan aku dengan berbicara sedemikian rupa. Petik dua malam itu hening sementara api unggun naik. Namun, centong dan yang lainnya samar-samar merasakan tekanan kuat ketika mereka melihat pemuda yang tersenyum. Tekanan seperti itu berbeda dari aura ganas yang Little Flame dengan sengaja berikan. Itu mirip dengan pisal tajam yang tidak muncul dengan sendirinya. Bahkan sarung sederhana tidak dapat menyembunyikan ketajaman yang mencengangkan yang terkandung di dalamnya. Kata-kata yang dikatakan Lindong memang sombong. Ini terutama di bawah prasyarat kekuatan tahap kematian awal yang mendalam. Namun, tidak ada dari lima jenderal besar yang berani ragu pada saat ini. Centong dan yang lainnya saling berhadapan. Akhirnya, mereka perlahan mengangguk sebelum menangkupkan tangan mereka ke arah Lindong dan berbicara dengan suara yang dalam. Selama saudara Lindong bisa menghabisi Suzong, kita akan dapat membantu menangani masalah tambahan. Pada saat itu, saudara Yan akan menjadi komandan iblis baru dari Deep Lightning Mountain. Petik 2, Lindong menatap mereka berlima dan mengangguk dengan lembut. Dia berdiri dan melihat ke arah langit malam di kejauhan dan binatang buas yang merayap seperti Deep Lightning Mountain saat matanya sedikit menyipit. Komandan iblis ya, aku akan bertemu kamu besok. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya Bab 1064, Pegunungan Deep Lightning Deep Lightning Mountain Range adalah tempat yang cukup terkenal bahkan di seluruh wilayah Perang Bis Alasan paling penting untuk ini adalah bahwa ini adalah tempat di mana salah satu dari delapan faksi teratas wilayah Perang Bis, Gunung Petir Jauh, berada Sebagai bos besar area ini Deep Lightning Mountain menguasai area besar dalam jarak puluhan ribu mil di sekitar Deep Lightning Mountain Range. Semua faksi di dalam tanah yang luas ini termasuk di bawah Deep Lightning Mountain. Deep Lightning Mountain tidak diragukan lagi adalah tuan dari tempat ini. Hari ini jelas merupakan hari paling meriah di Deep Lightning Mountain sepanjang tahun. Setiap tahun, Deep Lightning Mountain akan mengadakan pertemuan gunung besar. Setiap pertemuan, Para jenderal hebat yang biasanya memimpin bawahan mereka sendiri pada kampanye di luar semua akan muncul pada saat yang sama. Berbagai faksi besar dan kecil yang berlokasi di dalam tanah di Lightning Mountain yang luas akan membawa upeti dan memberi penghormatan. Dengan demikian, ruang lingkup pertemuan ini sangat besar. Oleh karena itu, Heranan tidak bisa membantu, tetapi melintas di mata lindung ketika dia mengikuti api kecil ke wilayah di *Lightning Mountain* Range dan melihat berbagai kelompok berkumpul dari segala arah. Tampaknya di *Lightning Mountain* ini memang agak mengesankan. Wilayah di *Lightning Mountain* membentang hingga puluhan ribu mil. Ada banyak faksi dengan berbagai ukuran yang hidup di wilayah ini, meskipun di *Lightning Mountain* mengabaikan perkelahian antara faksi-faksi ini. Mereka semua harus membayar upeti tahunan ke Deep Lightning Mountain, Little Flame tertawa dan berkata setelah melihat ekspresi terkejut Lindong. Lindong sedikit mengangguk, itu seperti sebuah kerajaan, Deep Lightning Mountain adalah royalty, sedangkan faksi lainnya adalah subyek. Mereka harus mengakui Deep Lightning Mountain sebagai pemimpin mereka untuk bertahan hidup di tempat ini. Kalau tidak, ketika pasukan Deep Lightning Mountain tiba, pasti akan ada pembantaian berdarah. Yang kuat melahap yang lemah, ini adalah aturan yang tidak pernah berubah di wilayah Demon. Tiger Devouring Army melambat saat mereka mendekati Deep Lightning Mountain. Perlahan-lahan melewati seperti toren hitam, menyebabkan banyak orang melihat dengan ekspresi ketakutan. Siapapun yang tinggal di dalam wilayah Deep Lightning Mountain akrab dengan kekuatan tempur yang kuat ini. Beberapa faksi bahkan telah menderita kerugian yang sangat besar di tangan mereka. Lintasan yang mengarah ke Gunung Petir jauh jelas dijaga ketat. Banyak pasang mata yang tajam menyapu pengunjung memasuki Deep Lightning Mountain. Tiger Devouring Army mendekat, menyebabkan suasana di celah menjadi tegang. Ekspresi yang awalnya dingin dan tajam dari tentara di celah menjadi sedikit tidak nyaman. Mata mereka mengandung rasa takut yang luar biasa. Haha, Jenderal yang telah tiba di atas titik pemeriksaan yang menjulang. Seorang pria berwajah kecoklatan dengan baju besi skala hitam menutupi tubuhnya menatap ke bawah pada Tiger Devouring Army di bawah ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan wajah tersenyum. Aku percaya bahwa saudara Yan harus menyadari aturan di Lightning Mountain. Semua pasukan hanya dapat menempatkan diri mereka di kaki Deep Lightning Mountain. Petik dua. Flame kecil melirik pria di atas celah itu. Sudut-sudut mulutnya terbelah saat dia menjawab. Jenderal Tian E. Apakah Sky Crocodile armimu mencoba menghentikan pasukan Macan Devouring Tigerku? Ekspresi yang agak hitam di atas celah itu sedikit berubah. Dia tertawa datar. "Apa yang dibicarakan Jenderal Ian? Aku hanya mengikuti aturan. Kamu dapat mencari komandan iblis jika kamu memiliki keberatan." Ada banyak orang di sekitar celah yang diam-diam terdiam saat mereka menyaksikan adegan ini. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Semua orang tahu bahwa Jenderal Yan dan Jenderal Tian E dari Deep Lightning Mountain tidak saling berhadapan. Saat itu, kedua belah pihak bahkan saling bertarung. Namun, hasil akhirnya mengejutkan semua orang. Pasukan Buaya Langit yang dikenal karena kekuatan tempurnya yang hebat telah menderita kekalahan telak di tangan Tiger Devouring Army yang baru didirikan. Itu juga tepat setelah pertempuran itu Tiger Devouring Army secara bertahap menjadi dikenal sebagai pasukan terkuat dari Deep Lightning Mountain. Flame kecil hanya tersenyum tipis ketika dia mendengar Tian E mengeluarkan nama Suzong untuk menekannya. Namun, ada kilatan mematikan di dalam matanya. Tian E ini langsung di bawah Suzong. Dia jelas akan menjadi penghalang jika mereka ingin menyerang Suzong. Devouring Tiger Army dengarkan, beristirahatlah di kaki gunung. Flame kecil melambaikan tangannya yang besar dan tangisan yang keras terdengar. Dimengerti, sebuah tangisan tertib, rendah dan dalam yang berisi aura amat buruk yang tak masuk akal bergema. Setelah itu, Devoring Tiger Army besar langsung duduk di tempat. Dengan cara ini, mereka memblokir setengah dari operan. Ekspresi Tianhe agak gelap ketika dia melihat ini. Tindakan Little Flame jelas tidak memberinya wajah apapun. Kakak, ayo pergi. Kami akan menuju ke gunung cahaya yang dalam. Flame kecil melompat turun dari binatang besar itu dan berbicara dengan tersenyum kepada Lindong. Ya, Lindong mengangguk dan juga melompat. Tunggu. Siapa orang ini? Mengapa dia tampak begitu asing? Tian tiba-tiba e bertanya dari atas celah. Api kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang mata harimau merahnya menunjukkan ekspresi membunuh ketika dia menatap Jenderal Tian e dan berbicara dengan suara yang mengancam. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak berani membunuhmu? Ekspresi Tian E berubah ketika Yuan Power yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya, seolah-olah dia khawatir api kecil yang kejam akan menyerang. "Haha, aku lindong! Jenderal Yan dan aku adalah saudara. Aku berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan komandan iblis." Lindong menghentikan api kecil. Setelah itu, dia tertawa ke arah Jenderal Tian E, "Saudara..." Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan Tian ye terkejut. Banyak pemimpin dari berbagai faksi di sekitar juga tertegun saat mereka melihat. Sejak kapan harimau ganas ini yang mati rasa untuk membunuh? Punya saudara laki-laki. Selain itu, dari penampilannya, dia bahkan seorang manusia. Ini kakak laki-laki aku, Flem kecil mendengus dingin. Namun, ekspresi individu di sekitarnya berubah ketika dia berbicara. Kapan mereka pernah melihat harimau yang sombong dan ganas ini? Yang bahkan tidak bisa dijinakkan oleh panglima iblis. Mau memanggil seseorang sebagai kakak. Lindong, apakah kamu manusia yang dikabarkan telah mengalahkan gubernur Blut Piton City? E mengerutkan kening dan mengingat sesuatu sebelum ia tiba-tiba bertanya. Beberapa rumor tentang Lindong telah menyebar dan bahkan dia sudah mendengar tentangnya. Lindong tersenyum dan mengangguk. Tian e menatap Lindung saat melihat ini. Dia merenung sedikit sebelum mengangguk sambil tersenyum. Silakan naik gunung. Meskipun dia mendengar bahwa Lindung telah mengalahkan Cao Ying itu, yang terakhir hanyalah gubernur kota kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Petir Jauh. Lindung ini mungkin memiliki beberapa kemampuan, tapi dia jauh dari ancaman seperti api kecil. Terima kasih, Jenderal Tian E. Lindung menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia dan flem kecil melintasi celah yang dijaga ketat. Keduanya dengan cepat menghilang ke kejauhan di sepanjang jalur gunung. Jenderal Tian E memandangi dua sosok yang menghilang di kejauhan saat kedua matanya menyipit. Dia memanggil seorang bawahan, laporkan masalah ini ke komandan iblis. Kuf, biarkan aku melihat trik apa yang dapat kamu tarik. Jenderal Tian E tertawa dingin ke tempat di mana duo lindung menghilang setelah bawahannya mundur. Deep Lightning Mountain luar biasa tinggi Banyak aula besar berdiri di atas gunung Formasi cahaya muncul di langit dari waktu ke waktu Itu adalah langkah-langkah defensif Deep Lightning Mountain Saat ini, puncak utama Deep Lightning Mountain sudah penuh dengan lautan manusia Berbagai suara berkumpul dan melonjak ke arah awan Tampaknya mencabik-cabik mereka Lindong mengikuti Little Flame ketika mereka berlari langsung menuju puncak tertinggi di mana aula yang jauh sombong berdiri. Gelombang orang yang terus-menerus terus melonjak. Pertemuan gunung di Lightning Mountain ini memang sangat megah. Little Flame adalah Jenderal top di Lightning Mountain. Oleh karena itu, ia langsung memimpin Lindong ke aula utama di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka langsung menuju kursi besar tepat di depan dan duduk. Little Flame dianggap sebagai orang penting yang hanya kalah dengan Demon Commander of Deep Lightning Mountain. Berbagai pasang mata memandang saat dia duduk. Setelah itu, beberapa dari mereka berbalik ke arah Lindong saat terlihat bingung melintas di mata mereka. Kemungkinan mereka menebak identitas Lindong. Namun, Lindong memilih untuk mengabaikan tatapan ini. Kedua matanya sedikit menunduk, membuat dirinya tampak seperti seorang beku tua yang sedang bermeditasi. Sikapnya yang tenang tampaknya tidak cocok dengan tempat yang bising ini. Beberapa jenderal terus muncul segera setelah duo Little Flame duduk. Lima dari mereka adalah kelompok centong yang mereka temui tadi malam. Namun, hanya bertukar pandangan singkat saat melihat duo api kecil. Selanjutnya, mereka mengambil tempat duduk sendiri. Mengingat mata lindung yang cerdas, dia masih bisa melihat beberapa kecemasan. Lagi pula. Apa yang mereka rencanakan untuk lakukan hari ini akan menyebabkan keributan besar di dalam wilayah Perang Buas ini. Selain lima jenderal ini, Lindong juga melihat tiga jenderal lain yang dianggap bawahan langsung Suzong. Salah satunya adalah jenderal Tian E yang mereka temui sebelumnya. Orang lain juga tampak akrab. Dia adalah Gunung Jenderal Mengsan, yang telah berusaha untuk memimpin beberapa orang ke desa sembilan ekor dengan maksud menangkap Lindong. Orang ini memiliki wajah yang agak suram ketika dia melihat duo lindong. Dia mendengus dingin dan duduk. Jenderal terakhir yang tersisa adalah seorang wanita cantik dengan wajah cantik dan sosok yang luar biasa seksi. Di wajahnya yang indah dan runcing ada tato kucing. Sepintas, dia tampak memiliki semacam keindahan liar. Penampilannya menarik banyak pasangan mata. Namun, dia benar-benar mengabaikan tatapan ini. Matanya menatap langsung ke sisi Lindong. Tentu saja, jika seseorang ingin lebih tepatnya, dia sepertinya melihat Little Flame. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tatapannya. Sepertinya, mengandung kepahitan yang tersembunyi. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Setelah itu, dia melirik Little Flame yang bahkan belum mengangkat kepalanya dan tertawa. Ada apa? Jika orang lain mengajukan pertanyaan, Flame kecil kemungkinan akan mengabaikannya. Namun, karena Lindong adalah orang yang bertanya, dia hanya bisa menjawab tanpa daya. Aku tidak tahu. Dia adalah wanita yang merepotkan untuk dihadapi. Dia pernah dipukuli oleh aku sekali. Setelah itu, dia terus menggangguku. Petik 2. Apakah dia berhubungan langsung dengan Suzong? Lindong bertanya dengan heran. Tidak juga. Dia tampaknya seseorang dari suku 9 live heavenly chat. Dia berutang budi pada Suzong dan ada di sini untuk membayarnya. Flame kecil menjelaskan, 9 live suku kucing surgawi. Lin Dong kaget, dia sedikit terkejut bahwa itu adalah salah satu dari delapan suku raja besar. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Hei, kamu mengalahkanku terakhir kali dan kami sepakat bahwa kita akan berdebat lagi. Setelah sekian lama. Mengapa kamu tidak datang dan mencari aku? Wanita itu tiba-tiba berjalan sementara Lindong dan Little Flame berbicara dengan lembut. Dia tidak berbasa-basi saat dia menatap langsung ke Little Flame. Ini menyebabkan Lindong sangat ingin tahu. Dia telah bertemu banyak wanita cantik tetapi itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang begitu panas dan berani. Flame kecil mengerutkan kening dan agak tidak sabar menjawab. Aku tidak punya waktu. Kamu. Wanita itu jelas sangat angkuh. Alisnya berkerut setelah menerima balasan dari Little Flame ini. Namun, dia dengan cepat melunakkan pendiriannya dan mengerutkan kening saat dia melirik Lindong dan bertanya dengan heran. Kamu benar-benar membawa manusia untuk bergabung dengan pertemuan gunung. Seorang manusia, Lindong bisa melihat makna aneh di matanya. Kemungkinan dia akan memiliki keinginan untuk menarik senjatanya jika Lindong adalah seorang wanita. Ini kakak laki-laki aku, ekspresi api kecil tenggelam. Wanita itu terkejut ketika dia mendengar ini. Dia jelas menyadari karakter Little Flame. Bahkan Suzong bisa membuatnya tunduk. Namun, orang ini sebenarnya mengakui kakak laki-laki. Selain itu, dia bisa mendengar rasa hormat dan emosi yang sebenarnya dari suara Little Flame. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang sangat kejam ini memperlakukan orang lain sedemikian rupa. Oleh karena itu, wajah wanita yang awalnya agak sombong dengan cepat menjadi lembut di depan tatapan Lindung yang agak menggoda. Setelah itu, dia tersenyum ke arah yang terakhir. Kakak Lindong, ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Adik perempuan ini bernama Huo Miao. Petik 2, orang-orang di sekitarnya, termasuk centong dan jenderal besar lainnya, memiliki perubahan ekspresi ketika kata-katanya terdengar.